oke okay guys ini perjalanan kita naik tol laut guys yang namakan tol laut itu yang berkelintis guys oke okay guys kita berangkat ke pulau dari pulau Simulu menuju daratan melabu guys Aceh Barat inilah guys suasana di pulau kami Transportasinya menggunakan kapal peri dan perintis yang dinamakan tol laut guys inilah dia guys suasana di perintis yang meraih rute sinabang melabu sinabang tapak tuan sinabang calang guys inilah keadaan suasana di dalam kapal printisnya guys jadi sambil menikmati panorama keindahan teluk sinabangnya guys inilah guys suasana Teluk Sinabangnya guys. Bang airnya begitu tenang. Sehingga kita sambil menikmati birunya laut guys di Teluk Sinabang guys. Nah, jadi rekan-rekan kalau mungkin mau bermain melu transportasi banyak disediakan guys Inilah suasana lagi Di teluk sinabangnya guys Suasana airnya begitu tenang Dengan pulau-pulau nya Berbaris guys Inilah teluk sinabangnya guys Jadi suasana Perjalanan Kita Menikmati pemandangan teluk sinabangnya guys inilah guys suasana perjalanannya kita menuju pelabuhan mabu guys kita nikmati perjalanannya guys inilah kita berada di atas kapal printis guys Suasananya yang cuacanya sangat mendukung dan bagus, guys. Oke, okay guys, nikmati perjalanan kita, guys. Oke okay guys. Sampai di sini dulu perjalanannya guys. Kita lanjutkan sampai jumpa video-video selanjutnya tentang perjalanan atau tentang pertolongan di channel M Priadi guys. Jangan lupa like, komen dan di-subscribe guys. Subscribe itu gratis. nggak ada ruginya guys. Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys di perjalanan selanjutnya.